Warahmatullahi wabarakatuh, hai saya Zahra Anisah dari SMK Semingkaran Karangrayong Dalam memperingati Hari Anti Korupsi, saya akan berbincang-bincang bersama teman-teman SMK Semingkaran Karangrayong terkait anti korupsi. Di sini, saya sudah bersama teman-teman untuk berbincang masalah anti korupsi. Korupsi adalah tindakan ilegal yang disalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Menurut kamu, korupsi itu seperti apa? Korupsi terkait dengan suap menyuap Contohnya seperti menyuap pegawai negeri yang memiliki jabatan yang bisa menguntungkan bagi orang yang memberikan suap Lalu menurutmu jenis-jenis korupsi itu seperti apa? Korupsi seperti penggelapan dalam jabatan Yaitu menyalahgunaan jabatan agar untuk kepentingan pribadi Contohnya seperti melakukan penggelapan Lalu ia menghilangkan sebuah bukti untuk kepentingan pribadinya sendiri Demikian pengertian korupsi menurut kami. Bersihkan Indonesia dari korupsi. Hindari korupsi sejak dini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.